Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar tentang basic web programming. Nah di video sebelumnya, kalau teman-teman perhatikan tentang tag A, ada value mail to buat kirim email. Nah di video ini kita akan coba detailkan kembali tentang apa yang ada di mail to. Saya akan buat satu teks hyperlink, kirim email, kemudian memberikan atribut href kemudian value-nya mail to tanda titik 2 alamatnya ke halomail at jika dijalankan hasilnya kita bisa melihat teks link kirim email kalau diklik akan otomatis menuliskan nya ke alamat email halomail.outlook.com Kemudian kalau kita perlu mengirimkan email untuk lebih dari satu alamat email Kita bisa gunakan tanda koma Lalu tuliskan alamat emailnya Misalnya di halomail.gmail.com Save, kita jalankan Jika kita klik kirim email akan ada dua alamat email yaitu halomail.outlook.com dan halomail.gmail.com. Nah biasanya di email ada CC, CC ini carbon copy, dan ada BCC, blind carbon copy. Kalau kita mau men-setting untuk alamat ini, maka kita perlu menambahkan pada bagian ini tanda tanya. Lalu teman-teman tuliskan CC sama dengan Misalnya kita akan tuliskan alamat email ke halomail.gmail.com Yang bagian depan ini saya hapus ya teman-teman Sehingga tuhnya ke halomail.outlook.com CC-nya ke halomail.gmail.com Kita lihat dulu hasilnya Nah ini sudah tersetting tunya ke halomail@outlook.com, cc-nya ke halomail@gmail.com. Selanjutnya kita untuk yang bcc, kita gunakan tanda dan, kemudian bcc alamatnya saya mau ke halomail@yahoo.com. Maka ini juga langsung tersetting seperti ini. Kita juga masih bisa untuk mengisi subjek dari uh, halaman HTML kita dan juga body email. Caranya kita tuliskan tanda dan lagi tanpa spasi ya, teman-teman. Subjek sama dengan misalnya permohonan informasi. Apa teman-teman perlu ingat juga di sini kalau ada spasi diganti dengan tanda persen 20. Nantinya akan tampil pada bagian subjek permohonan informasi. Nah, demikian pula dengan bagian body, di kita akan coba juga. Pokoknya setiap ada spasi, teman-teman, Nggak boleh taruh spasi. Jadi harus diganti dengan tanda persen 20. Kita coba untuk bagian bodinya juga ya, teman-teman, agar lengkap. Tanda dan kemudian body sama dengan Halo teman-teman. Nih, spasinya diganti tanda persen 20. Spasinya diganti dengan tanda persen 20. Nah, sudah muncul ya di emailnya berisi tulisan halo teman-teman demikianlah pembelajaran hari ini tentang Mail2 semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih